Yo minasa, oke genki desu ka, Welcome back on mahwatch youtube channel Di video kali ini gue pengen tetap sharing sama kalian ya Karena gue juga baru on hands Dan kalian pasti yang belum pernah sempet on hands Baru melihat di foto-foto Pasti pengen tahu produk ini kan Oke langsung aja ya gue reveal Ini dia Nah dari bentuknya aja kalian pasti udah tahu kan ini apa Ya ini brandnya dari Seiko ya terutama dari line Seiko 5 the new Seiko 5 tapi yang ini nggak cuma sekedar baru ya karena yang ini ada fitur GMT seperti yang kalian lihat ya Nah ini sebetulnya udah banyak yang nunggu-nunggu, rilisnya juga udah termasuk cepet. Biasanya kan, Seiko kalau ngasih tahu e, berita akan rilis, kan rilisnya di sini tuh lama banget kan bisa nunggu sampai beberapa bulan, tapi yang ini ini termasuk cepet. Bahkan beberapa orang yang tahu, tahunya udah rilis dan udah tahu langsung kejual-kejual, kejual, kejual, pangfu, pangfu, pangfu, wah cepet banget. Oke, langsung aja ya. Ini namanya untuk SKU-nya, kode SKU-nya kan Seiko itu biasanya kodenya kalau di Seiko 5 kan ada SRPD, SRPE, SRPF, SRPG, SRPH. Nah, yang ini adalah SSK series ya. Di sini ada SSK01, SSK003 sama SSK 05 ya nah ini yang bakal gue bahas adalah yang 03 dulu karena ini kayaknya yang paling banyak diminati karena ya kayaknya gue tahu sih ini kenapa banyak diminati karena ini bener-bener apa ya ya agak mengingatkan sama brand sebelah yang tersohor itulah ya Batman bezel dialnya ini sebetulnya kalau dilihat di sini kayaknya black ya tapi kalau golden ini lebih ke deep blue ya biru tapi benar-benar gelap banget bahkan untuk di bias cahaya ini pun birunya nggak terlalu kelihatan kelihatannya kalau udah dibandingin nama yang item. <tuh> Oke untuk Seiko yang e, baru yang GMT ini dia movementnya itu menggunakan Automatic movement dengan kaliber 4R34 Oke okay, kalau yang biasanya kan biasanya 4R35, 4R36 ya Kalau ini menggunakan Deni kaliber 4R34 Terus fitur barunya tadi gue bilang seumur-umur so untuk di Seiko 5 yang baru ini Dia baru ngeluarin ini fitur baru dengan GMT ya Untuk uh, fitur lainnya tetap ya ada hack and winding ya Pastinya untuk kaliber 4R tuh selalu ada hack and winding power reserve-nya juga 41 jam bezelnya ini juga uh, GMT ya tapi bedanya dia nggak ada klik ya dia rotating bezelnya ini uh, bidireksional jadi bisa kesini bisa kesini tanpa klik ya nih kalau kalian lihat ini nggak ada bunyinya ya jadi dia nggak kliki-kliki ya nah terus yang bikin gua seneng ya, pengen gua excited lagi mungkin beberapa dari kalian waktu dulu keluar The New Seiko 5 yang modelnya kayak The Legendary Diver si 007 itu kalian kan pasti mikir oh sayang ya kok rantainya nggak disematin yang uh, Jubilee gitu kok rantainya pakai oyster, pakai yang lain-lain talinya nah untuk di GMT ini dia udah balikin lagi nih style jubilainya dan di upgrade nah kalau kalian yang udah pernah punya 007 atau 009 pasti tahu kan dulu strapnya agak-agak bunyi kan ya agak rachet gitu ya rachet kalau orang bilang orang boleh ya rachet kecek-kecek-kecek. nah kalau ini udah lebih solid nih nggak ada bunyi sama sekali ya udah lebih solid dipakainya juga nyaman tapi bobotnya ada gitu loh wah ini ini sekaligus nih kalau kalian udah punya srpd yang lain srpd-srpd yang sebelum ini kalian bisa mungkin bisa gunain strapnya untuk di tipe itu ya keren loh ini anyway backcase nya dia tetap see through ya artinya tembus pandang atau exhibition jadi kalian bisa lihat rotor movementnya dari sini nah untuk diameternya tetap sama ya di 42,5 mm dan untuk ketebalannya ada di 13,6 mm nah, untuk lock width nya sendiri masih sama dia di 22 mm jadi kalau kalian mau ganti-ganti strap, mau nato, strap guy uh, atau yang lain-lain letter yaitu gunain 22 mm nah untuk lock to -luck sendiri dia 46 mm ya Nah untuk jarum GMT nya sendiri ini bisa di setting independen ya Jadi kalau misalkan kalian eh, tarik crown nya yang ditarikan pertama ya Bukan yang posisi setting Yang tarikan pertama itu kalau ke bawah dia akan setting eh, tanggal atau date Nah kalau ke atas ini kalian setting eh, jarum GMT nya ya jadi ini bebas kalian mau tempatin di mana aja, mau dijadiin dual time atau AMPM terserah kalian ya. Nah untuk ditarik full, tentunya dia akan setting jam ya. Gua bilang ini keren banget ya, keren banget karena waktu baru rilis, wah udah banyak yang berburu, terutama yang tipe ini ya, terutama yang Batman ya. Bukan berarti yang lain-lain nggak -lain keren. Ini juga tetap keren sih karena kalau yang black ini, walaupun gua bukan penggemar black tapi gue rasa untuk style GMT ini sport kesan sporty casual sama elegan masih dapat gitu loh atau mungkin pengaruh karena jubileenya ini ya jadi klasik sporty uh, stylish dapat semua deh pokoknya ini gue bilang ini dapat semua mungkin dulu beberapa orang akan bilang ya ini kok kalau nggak ada GMt-nya rasanya kurang lengkap style kayak gini ya ternyata ini sama Seiko udah dirilis men yang style GMt nya walaupun dia speknya bukan uh, diver ya. Tapi it's okay ini ini keren banget gue bilang untuk di kelasnya Seiko 5 ini udah close to perfection gue bilang ya. Dan untuk water resistnya karena dia Seiko 5 dan non diving dia only di 100 meter. Nah untuk yang lain ini ada warna orange, nah justru orange ini walaupun kelihatan gak terlalu diburu ini adalah warna favorit gua ya, Paduannya itu adalah orange untuk bezelnya itu adalah black gold sama lebih ke gray gold ya ini gray tapi untuk angka 24 hour nya itu di warna gold ya accent nya dan ini orange-nya juga sunburst ini salah satu warna favorit gua walaupun mungkin untuk di seri ini uh, kurang populer tapi ini keren banget ya. Karena di luar standar. Nah sekarang gua on hands dulu ya. Uh nice. Seriously. Kalau yang dulu gue ngerasain si 007 itu kan rantainya kecek-kecek gitu ya. Kadang kalau beberapa orang yang tangannya termasuk yang sorry ya punya bulu berlebih kadang alasannya kejepit-jepit ya kalau pakai rantai jubile. tapi gue rasa yang ini enggak sih karena ini semuanya solid tuh padet semuanya nggak ada yang kopong sama sekali ya. Hmm. dan ini juga nyaman banget rasanya di pergelangan tuh plek dan kesan mewahnya ada kesan sportinya ada tapi kesan mewahnya juga ada klasiknya juga ada. ini gue bilang that's why ini gue bilang close to perfection di kelasnya ya. ya, hmm, keren banget. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang bilang sayang ya speknya bukan uh, diver atau mungkin bukan prospects lain ya. Bisa-bisa aja mungkin Seiko bikin pastilah tapi ya harganya nggak akan dirin segitu sih. Nah, nih, ini paling yang klasik benar karena face mirip yang 007 sih. Nah, ini close to classic. Nah, ini yang bener-bener kemarin lagi booming banget. This is the hot. The hot color ya. Oh iya, yeah, ini buat uh, kalian ya. Ini karena di sini ada uh, efek cahaya, jadi ini birunya emang sunburst. Kalau dia pas kena pantulan cahaya, birunya emang kelihatan banget, tapi but the real one, birunya ini lebih ke arah navy ya. Kalau kalian lihat langsung kayak gini, nah, ini kayak gini dia. Birunya lebih ke arah navy. Kalau kena sinar emang baru kelihatan banget birunya. Kalau ini enggak. Ini seperti ini. Oke. Okay. Itu tadi review 5 uh, GMT ya. Gue mau bener-bener ngulik nih. Ya mau bener-bener ngulik. Gue udah gatel bunga banget. Ini. Wuh, I'm so excited man. ya, Ini Seiko 5 GMT. Buat kalian yang mau berburu. Buruan ya. Pokoknya buruan ya. Kalau yang belum kebagian. Harap bersabar dulu. Tapi yang jelas kalau udah ready lagi. Kalian yang suka. Yang bener-bener nunggu ini udah gak pakai mikir. Just take it man. Oke. Langsung aja ke website kita ya kalian cek cek dulu ya pokoknya buruan masukin keranjang kalau emang masih uh, bisa diklik beli sekarang berarti kalian adalah salah satu yang beruntung so just cepetan aja pokoknya eh oh ya yeah. buat yang uh, mau nanya nanya atau ada apa apa pertanyaan or pengen ini itu kalian bisa langsung tulis di kolom komen yang nggak suka bisa klik dislike tapi tombolnya gini juga. Yang suka tetap klik like. Yang belum subscribe buruan subscribe. Terus jangan lupa nyalain loncengnya ya kali aja di episode-episode uh, selanjutnya kita bakal ada surprise surprise khusus yang buat udah jadi subscriber kita. Oke, okay? I think that's all for video kali ini and see you on the next video. Happy hunting and happy shopping. Wow, GMT.